Lai ono Festival, wong ayu-ayu, wong semok-semok, wong montok-montok, kandano aku, masih aku nggak diundang Budal OTW. Tapi lek masalah Festival apa Santet Banyuwangi, ya apa-apa, aku tak teko, cuman ya panitiane kandano no, aku ikut diundang secara resmi, secara formal, teko aku, soalnya aku ikut Jalangkung, teko nggak diundang. Mau lihat diterno. Lai masalah aku jadi narasumber nggak apa, -apa. Like masalah urusan santet menyantet itu insya Allah jam terbanggur atau duwur Soalnya aku penggawaianku ngobati uang si kena sihir kena telur kena santet. Lale aku sih ngobati uang kena santet berarti aku yoi nyantet Cuman aku nggak sembarangan. nono wong uang bayar kepingin bayar aku 2M, Uang nyantet aku mau tak lah, lah tak opo. gitu loh. Aku paham apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu butuhkan. Cuman aku tidak mau bicara panjang lebar di sini. Saya minta kamu menjual barang berharga kamu untuk kamu belikan Al-Qur'an dan Alkitab Nasrani. Kamu kasihkan amplop 200.000 di Al-Qur'an itu dan 200.000 di Alkitab itu, kamu kasihkan Al-Qur'an itu kepada orang yang rajin baca Al-Qur'an dan Alkitab itu kamu kasihkan orang yang rajin ke gereja. Setelah itu, saya, kamu saya tugaskan, karena ini petunjuk dari Tuhan. Untuk pergi ke punden atau ke tempat-tempat angker atau tempat-tempat yang disakralkan. Dan di situ nanti kamu akan bertemu orang Jawa. Orang itu sangat paham ilmu Jawa atau kejawen di situ. Dan ketika kamu sudah nyambung sama orang itu, kamu jadi muridnya, insya Allah kamu akan dibimbing. Kamu akan diberikan pencerahan. Dan untuk Aris, saya melihat dan menerawang kodamnya sudah keluar dalam artian sudah kosong karena memang tidak dirawat gitu loh. Jadi semua itu memang harus dikasih makan atau dikasih sesajen. Dia nggak bakalan kuat masuk di dalam liontin terus karena e, Jin. Jin juga makan, juga tidur, sama seperti manusia. Sama seperti kamu, kamu kan juga butuh makan, butuh tidur. Sama-sama jin juga seperti itu. Hanya saja bedanya kalau kamu makannya tiap hari. Sedangkan jin itu makannya laparnya itu bisa tiga bulan, bisa enam bulan. Bahkan ada yang satu tahun baru dia makan. Seperti ular, ular baru makan, ular kayak ular piton makan sekarang. Mungkin 6 bulan lagi dia baru makan. Salam ratu bidada. Untuk Joy, kamu tinggal nurut sama saya apa enggak, kamu percaya saya atau enggak terserah kamu. Saya menyarankan untuk kamu membuka lembaran baru dan tidak rujuk, dalam artian membuka lembaran baru dan menikah dengan wanita lain. Saya tidak perlu membuka aib dan saya tidak perlu membuka rahasia Malah nanti saya dikomentari atau dipaido sama netizen-netizen yang maha benar Karena di VT-VTku yang lain karena aku membuka aib orang atau rahasia orang Aku jadi dibully sama netizen 62 Kamu kalau bisa cari wanita yang mencintai kamu Jangan yang kamu cintai kalau seseorang tidak bisa kamu perjuangkan tinggalkan cari yang lain Paham dari sini